dan dari hadis riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila Allah menganugerahkan kebaikan rezeki kebaikan rezeki kepada salah seorang di antara kalian maka hendaklah ia memulainya dari diri sendiri dan anggota keluarganya ibu bapak punya rezeki diawali untuk dirinya dan terus keluarganya baru untuk membagi ke orang Nah maka yang wajib itu yang dari kalangan dia di daerah kitanya sendiri keluarga kita yang susah kasih ya yang kurang kasih nanti ada kelebihan lagi mau kasih ke yang lain silahkan paham ya dalil-dalil yang memotivasi istri untuk patuh kepada suami sangatlah banyak ah kedengar ya taatnya seorang istri kepada suami dalilnya banyak. Jadi bukan berarti habib ceramah tentang istri, habib sentimen Karena seorang istri memang banyak Aturannya Dalam tafsir Ibnu Kathir Tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 34 Yang di dalam artinya Tetapi jika mereka mentaatimu Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya Kadang istri udah benar Istri udah benar nih Udah patuh tapi si suami, tetap aja, ah, tetap aja lo salah. Ini dilarang oleh Allah. nggak boleh. Seandainya dia sudah benar, ikuti. gitu. dia itu, karena dengan keikhlasannya, makanya dituruti apa yang diinginkan oleh suami, kecuali di dalam maksiat. nggak boleh dituruti. Jika perempuan itu mematuhi semua perintah dan segala sesuatu yang diinginkan suami darinya dalam batas-batas perkara -batas yang diperbolehkan oleh Allah, maka tiada alasan bagi suami untuk menyusahkannya. Suami dalam hal ini tidak boleh memukulnya atau menjauhinya di tempat tidur. Ya, tidak ada alasan itu. Suami kalau nih, nih perempuan sudah patuh, taat, ya. Dan merupakan akhir ayat 34 surat an nisa merupakan ancaman besar bagi para suami jika mereka bertindak melampaui batas dan menyakiti kaum perempuan. Karena sesungguhnya Allah maha tinggi dan lagi maha besar. Allah akan murka terhadap siapa saja yang berbuat aniaya terhadap para istri dan melampaui batas. Pukul, gebugin, caci maki, yang nyakitin hati. karena boleh. Ini murka Allah, loh. Ini Allah yang bicara, bukan bukannya ulama lagi, tapi ulama udah cuman menyampaikan. Tapi Allah yang menyatakan Murkanya Allah, akan turun kepada seorang suami yang main tangan sama istri. Ya, yang istri nggak salah main dijadiin Samsat. Kemarin banyak banget video-video mantan suami ngehubungin mantan istri, anak handphone dibanting, anaknya ikut pun dibanting. Ada, ada. mudah-mudahan, makanya fungsi pernikahan pakai iman ini, ini, pernikahan itu jangan cuma hawa nafsunya, bukan cuma seguburnya Biologis bukan fondasi di dalam pernikahan iman ini, ini perlu luar biasa untuk apa? Untuk orang tersebut jauh dari kata maksiat kepada Allah dan jauh daripada murkanya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Amin. Ya Rabbah prinsip-prinsip kepatuhan istri kepada suami antara ini yang pertama taat dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah jadi tugasnya seorang istri taat kepada suami dan prinsip-prinsipnya perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah yang pertama Imam Bukhari di dalam uh, Riwayat yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah radiyallahu anha wa radha, Bahwa ada seorang perempuan Menikahkan putrinya Lalu tiba-tiba rambut palsu putrinya jatuh Perempuan itu kemudian mengadu kepada Rasulullah Mengadu kepada Rasulullah Dan mengatakan bahwa sesungguhnya Suaminya lah yang memerintahkan dirinya Untuk menyambung rambut Menyambung rambut Anak tersebut Lalu si anak ini mengadu kepada Nabi Alaihi Wasallam Mendengar pengajuan tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda La, tidak boleh Ingat Yang menyambung rambut Tidak boleh Perintah suami itu Seperti itu jangan ditaati Ya Kalau seandainya menyambung rambut per, apa, Perintah Suami jangan diikuti Karena sesungguhnya Allah mengutuk Perempuan yang menyambung rambutnya Oh. Ya Nabi SAW mengatakan Allah mengutuk wanita yang menyambung rambut Nanti kalau seandainya bib Ini rambut sendiri hmm. bagaimana Kita potong rambut panjang, terus kita potong pendek Nah itu rambutnya rambut kita itu Bif Kita sambung rambut kita bagaimana Eh ngapain dipotong Betul apa enggak Mau ngapain dipotong Nih bulu mata, alun Bistur dipupukin. itu disiram. Keluar kembang, Sulam. Alis. Sulam. Sulam itu ditato kan ya? Betul nggak? Salah nggak, ini? Sulam itu tato atau nggak? Hah? Tato ya? Yang namanya sulam itu pasti tato. Halal-halal. Kejahat. apalagi ya bulu mata tanam gak boleh itu bulu mata siapa ya ya Artilah, kalau udah bicara hukum-hukum seperti itu nanti kita ini ya kita kita telah baik-baik ah, masalah nyambung rambut ini alis ya nyambung hidung ya yang kedua prinsipnya mampu mentaati taatnya semampunya taat seorang istri itu kepada suami taat semampunya dalam hal ini suami berkewajiban membantu istri dengan memenuhi segala sesuatu yang membuatnya termotivasi untuk memenuhi semua tugas dan tanggung jawab, Tuh, tugas seorang suami bukan hanya seorang suami yang bisa mencari nafkah dari pagi sampai malam, urusan rumah tangga, urusan istri yaudah urusan istri, enggak tapi Nabi SAW menyatakan bahwasanya meringankan beban seorang istri tugas seorang suami, gitu Yang ketiga taat semampunya kan tadi dua tuh Yang ketiga, taat dengan sikap saling menghormati dan menghargai bukan karena takut ya tadi kan Anda bilang ya kalau seseorang yang sekiranya dia ini oh, kalau seandainya jadi wah dari turutin habis saya. Nah, ini enggak, tapi menuruti dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang keempat, taat yang muncul dari dalam jiwa dan atas dasar cinta serta kasih sayang. Yang kelima, taat dengan mengembangkan sikap saling musyawarah. Ada masalah, ngobrol, mau ini musyawarah. Sekalipun, maaf. Kopi, tahu kopi. Kopi, tahu kopi ya. Suami ngopi. Sudah sisa segini. Nih. Sudah sisa. Kopinya tadi pagi. Paham ya? Sore, suami pulang. Paham? Tapi ibu angkat kopinya. Kopinya ibu angkat. Suami tanya. Kopi yang tadi di mana? Saya cuci. Kalau suami gak bimbang, bagaimana? Telepon dulu, tanya, nih kopi boleh diakan atau enggak? Ya, jujur. Ipah, doain Ipah biar sehat ya. api. Beliau lagi, gak tahu, lagi mual-mual. Ya, kita khususnya uang aja ya. Kita khususnya uang aja. Insya Allah. Dia bilang, enggak. Nggak keluar Dulu ya, lagi memang dari semalam. Entah, entah terus ya. Insyaallah ada hasil. Mudah-mudahan jadi kuping. <gat> insyaallah hai, tadi gue hai. Hai, hai, ah kopi, ipah nih kalau mau hai. karena dulu saat saya masih awal baru pindah jangan diangkat sebelum ngomong dulu sama ngomong, dulu kalau udah ngomong boleh nggak ini diangkat? Angkat kalau seandainya jangan biarin aja di sini jangan dia dan tuh sampai ketemu malam tuh kopi masih di disitu kopi makin tengah malam makin enak <laughs> jujur bu bikin pagi sampai tengah malam tuh kopi masih enak nggak ada anyep-anyepnya. Banyak ya, kalau itu apapun pindahin, pindahin kopi ya. apa nih, yang suami biasa pegang sandoknya kitab-kitab, ada raknya Terus nih si istri ambil kitab pindahinya kemana? Itu harus ngomong. Ngomong. Masa nggak mampu cuma ngomong begitu doang? Itu kitab yang itu biasanya ini ditaruh di sini ya. Sandal. Kayak gitu-gitu tuh. Itu mesti di Paham ya? Ini bagusnya gimana ya? Ini bagusnya gimana? Itu itu Musyawarahim. naruh TV mau naruh apa ini bagus gimana bagusnya gitu Nah itu harus di walaupun tetap menang yang laki Nah terus kalau seandainya Bir, saya ya, ya. kalau kondangan kan dan -dani. Ya, ya. tapi suami bilangnya biasa aja, ya ikutin, ya, ya. ikutin. Ikuti. Nanti ya. kalau jalan lagi bi yang, keren itu, harus ketukang rias, ya, ya. ketukang make up jalani lah betul kenapa seorang suami, suami itu pengen bangga kalau jalan di depan suami di depan samping istri pengen bangga melihatnya orang liatin oh, bangga nah, jadi seorang suami itu kalau seandainya lagi jalan nih sama seorang istri istri harus sebaik mungkin dengan dandan dan yang rapi sesuai syariat tapi ya jangan ondel-ondel juga sesuai syariat jalan sama suami ada makrumbnya dan dan pakai minyak wangi ada makronya, silahkan ya paham ya? saling menjaga satu sama lain di dalam rumah tangga mengasuh dan mendidik anak itu tugas seorang istri mengasuh, mendidik, menjaga itu tugas seorang istri tanggung jawab seorang istri dalam mengasuh dan mendidik dimulai sejak mengandung bukan setelah persalinan tapi saat di kandungan udah dididik dengerin Quran, ada kan headset head Air yang buat apa? Buat baby, ada bacain sholawat. bacain surat Yusuf, bacain surat Maria, gitu, ya. Jangan ganggu, bukan salah juga bukan ganggu, silakan aja. Nah, Kalau ini anak boyang gimana? lebih itu teriak dari kuser sawirannya mana ya. jadi dari mulai dalam kandungan diajak ibunya sholat baca Qur'an ya mulai tahajud, diajak untuk ibadah. ibadah nah itu di dalam surat Al-Ahgob di dalam surat Al-Ahgob ayat 15 itu diabadikan di dalam Al-Qur'an dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula, masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan berarti dua tahun berapa tuh? 6 bulan, 2 tahun setengah betul ya dari muda yang mengandung sampai menyapinya, ayo maka dari itu setiap anak wajib, taat dan patuh kepada kedua orang bukan berarti sama bapak jangan, sama ibu aja enggak di dalam firman yang lain di dalam surat al-Lukman surat al-Lukman ayat ke-14 ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah dan menyapinya dalam usia dua tahun orang hamilkan lemah sensitif itu lihat ya? Wah, pengen tidur, lemas. Nah, itu orang yang menang. Ya? Begitu juga dengan firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Kenapa? Insya Allah itu akan menjadikan satu kecerdasan buat anak tersebut. Ya, Terus makanya yang halal. Ibu, bapak, nyari rezeki yang halal. Masukinnya yang... Kenapa itu akan berpotensi kepada anak akan menjadi anak yang shaleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Amin ya Rabbal di dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu rollahu, riwayat Imam Bukhari pemimpin di dalam urusan rumah keluarga suami dan pemimpin bagi anak dia bertanggung jawab tentang mereka perempuan tuh perempuan, perempuan pemimpin bagi keluarga ya dan juga anak. Alimam Bukhari radhiyallahu anhu radhu, meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu suatu ketika seorang perempuan miskin menemuiku dengan membawa dua putrinya kemudian aku memberikan tiga buah kurma kepada perempuan tersebut dan ia pun memberikan satu buah kurma kepada masing-masing dari keduanya. Kasih anaknya satu-satu. Sedangkan satu buah lagi diangkatnya menuju mulutnya untuk dimakan. Akan tetapi, kedua putrinya itu meminta satu biji kurma yang masih tersisa dan ingin dimakannya. Akhirnya, perempuan itu pun membelah buah kurma tersebut menjadi dua untuk diberikan kepada keduanya. Melihat hal itu, aku sangat kagum, karenanya... Ya Allah dan aku pun menceritakan kepada hal ter kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya atas hal itu Allah menetapkannya masuk surga dan membebaskannya dari siksa api neraka. Bu, Bu, nikmat ya kalau jadi orang tua ya. Tapi kita kalau lagi makan jadi anak gak pernah ingat orang tua jujur gitu, saya kalau ngomongin ini ini kadang suka kepukul. Saya pernah dengar cerita mama, mama tuh orang tua saya pernah ada dulu kita masih nggak punya banget banget, nggak ada sama sekali. Mama lagi ada sisa ikan kembung, ikan kembung goreng, sisa satu lonjor, makan nasi sasi nasinya itu mama lupa masak lagi, sisanya ya udah segitu gitunya begitu mama mau makan, gigi pulang berikom, ma, ma, ma, ma, ma, gigi mau makan dong, ma wuh, ini dia nih, udah disiapin, maka mama saya makan dong, paham, ikanin gak disisain, setulang-tulangnya saya sisain, makin bersih banget setulang-tulang saya baru denger itu saat saya umur 27, entah 28 tahun, saya dengar cerita itu sampai akhirnya Mama padahal itu dari pagi belum makan tuh dia. Dia terang-terang. Dia bak untuk betul, -betul. Block, betul, -betul. untuk anak. Jadi kalau ada orang tua yang menyeinyakan anak, hati nurani dimana? di mana? Anak yang yang memikirkan orang tua yang enggak memikirkan nafkahnya anak lebih baik binatang berarti? binatang apapun binatang itu saat bayinya terlahir kan bayi binatang lahir yang cari makan ibu bapak cari makan jadi kalau ada orang tua yang tidak memberikan makan hatinya di mana seorang ibu yang menelantarkan putra dan putrinya lebih memilih contohnya punya anak dua ibu urusan bersama suami nggak baik Si istri nikah lagi, dapat laki-laki yang kaya Anaknya ditinggal Mau senang, mau kagak, ditinggal Itu gimana hati loraninya soal ibu yang kayak gitu coba oke mudah-mudahan Yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi ibu yang menjadi panutan untuk putra dan putrinya Sehingga putra-putrinya menjadi ahli yang ibadah Jadi Dapat Allah Amin Ya allah alamin baik